Itu saja, cara Mat Teh hilangkan rindu Mat pada hmm. Abang Din. Ilah, aku sedih pun, aku <laughs> kupas bawang ni.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 pasok hari ini saya harap semuanya berjalan dengan lancar cuy ya oke cuy di sini saya mendapatkan dm tentang uh, video iklan raya iklan raya ya. di sini saya akan memperlihatkan ya dm teman-teman kita ya satu persatu yang mengirimkan uh, link iklan raya yang satu ini cuy Oke, okay. dan uh, judul iklan raya yang akan kita riek kali ini tuh adalah "Iklan Raya Saji Mangku Tingkat Mekte". Oke, okay, seperti itu cuy ya. Dan saya nggak tahu cuy apa yang spesial dari video ini. Itu yang buat saya itu sangat-sangat penasaran. Saji ini kayaknya saya pernah riek satu uh, video iklan raya yang dari Saji cuy ya. Uh, mana Saji ini adalah minyak, nggak salah cuy, minyak goreng ya. Udah mana nggak nih? Minyak goreng kalau nggak salah cuy Ada yang mengatakan iklan raya ini sedih Ada yang mengatakan iklan raya ini sangat menyentuh Oke okay, saya penasaran banget ini Ini alur ceritanya gimana sih? Karena viewnya ini udah 1 juta cuy Wow Oke okay. Dan tambah banyak cakap lagi Jom kita tengok videonya <tuk> Oke okay, videonya udah siap Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 Dua Satu Peng Apa tadi tulisannya Saya lupa cuy Oh diil Diilhamkan dari sebuah kisah sebenarnya Oh ini kisah nyata ya Oh mungkin karena kisah nyatanya ini cuy ya Makanya banyak yang suka dengan drama Apa Iklan yang satu ini cuy ...diilhamkan dari kisah sebenarnya. Ah, maknya. Hmm. Saya, saya kerja syir malam dulu. Balik lewat. Yalah. Masa apa tu untuk buka? Nampak sedap itu? Adalah. Ya. Nanti saya hantar ke abang, ya? Oh, ini nuansa ini ya, nuansa. Abang, hati-hati, ya. bawa ambilan. Suasana-suasana puasa saja. Nak masak apa tu buat buka? Nah ini minyak, kan? <laughs> Saya berfikir dari awal tu apa, kayak penyedap rasa saja. Minyak ternyata. Mak, hujanlah. Masak apa? Hari ini special. Mak masak laut favorit ayah tahu. Tuan Afrik, Assalamualaikum. Abang Din ada di dalam. Kena keluar ambil pesakit. Pesan kepada dia habiskan nasi. Ish, geramnya mak Teh. Kadang dia tinggal sikit dia nasi. <laughs> kan seronok kalau ayah boleh buka puasa dengan kita sekali. ni kena kerja pula. Ha, jangan raya pun dia kena kerja dah. Takut. <laughs> Di rumah sakit kerja, jadi mungkin ini ya. Banyak aktivitas kita. Oh, itu ayam ke? Tolong bagi Abang Den ya? Baik, Mati. Hari-hari datang dia. Siapa itu? Itu Doktor Ferdows. Baru lapor diri, ya? Doktor. Hmm. Makti, pergi dulu, ya? Ah, ya, baik, Makti. Doktor? Doktor? <tik> Siapa itu? Assalamualaikum, Makti. Kenapa? Asal eh. elam lebaran? Waalaikumsalam, Mak eh. Raya, Raya. Oh, Doktor. Um, Cepat cepat masuk sil. Cepat masuk. Mati. Ya. Yeah. Saya datang nak pulangkan mangkuk tingkat mati. Sedap, mati masa. Ya. Yeah. Doktor pun rasa ya. Abang Din bagi je. Ya? Oh baguslah. <laughs> Mati. Ada, ada something ini cik. Mati tahu kan, Dah lima tahun na bang dinta dah. What? Dah lima tahun terus yang di awal tadi itu siapa? Sumpah merinding gue, je, sampai di kaki merinding gue. Di sini gua aduh mulai curiga sih, kok raut wajahnya kok mati lima tahun masalahnya sih mati tahu kan? Nah lima tahun abang dinta dah mak hantar makanan lagi ya ada. Apalah. orang makan sama-sama untuk buka nanti, ya? Terima kasih, cikgu. Hmm, tak ada lah. Nanti saya hantar ke abang, eh. Abang, hati-hati bawa ambulans, okay. ya? Oh, okey. Ternyata di awal tadi tu cuma... ...hayalan si Mak teh, ya? Okey. Gua tertip, gua tertip banget. Gua kena prank ini. Mati rindu dia, mati rindu nak masak untuk dia. Patulah doktor, selagi mati hidup. Mat Teh akan tetap hantar makanan ke klinik. Mm. Mm. Anggaplah itu hadiah dari Mat Teh. Itu saja cara Mat Teh hilangkan rindu Mat pada mm. Abang Din. itu aku sedih serap kupas bawang nih Oke okay, cuy, itulah tadi iklan raya dari saji ya. Uh, saya nggak tahu ngomong apa cuy. Saya merasa sedih banget ya. Masa mungkin mungkin itu cuy, karena saya orang yang mudah tersentuh, mudah terhibur, pokoknya sensitif dari segi uh, apapun ya. Jadi, pas sedih banget cuy. Saya lupa cuy, ya. tadi yang pakai sebagai dokter itu yang pakai kacamata itu siapa sih? Pokoknya saya sering melihat dia bermain film gitu ya. Kalau nggak salah dia main di ini cuy. Saya pernah reakt, dia ada salah satu uh, sutradara atau pelakon Malaysia yang sudah main dunia, gitu ya. Tapi uh, setahu saya dia pernah main di Indonesia tapi film apa ya? Kayaknya di film ini cuy. Bukan-bukan film-film percintaan tapi lebih ke film uh, action tapi film apa ya? Saya lupa cuy. Namanya siapa gitu? Namanya siapa? Intinya saya tahu banget gitu ya Raut wajahnya gitu e, Dari raut wajahnya tadilah Saya bisa e, sedikit curiga Ini ada sesuatu ya Ternyata saya kena prank ya Bener banget Ternyata dari, di, dari awal Kita diperlihatkan ya Scene dimana di awal tadi kita diperlihatkan Si Mate ini berbic Bercakap Bercakap dengan suaminya itu adalah hayalan Ya hayalan Dan suaminya ini sudah Meninggal lima tahun cuy Dan anaknya ini anak ini sudah menyadari itu semua gitu ya Sudah menyadari itu semua Dan dia membawakan masakan tuh ke rumah sakit Ke hospital itu lima tahun Turut-turut Saya apa ya tersentuh banget pas dia Apa mak teh itu mengatakan bahwa Izinkan saya gitu Izinkan saya selalu memasak dan membawa makanan ke rumah sakit ke hospital sebab Dengan cara macam itulah Saya bisa mengobati Rasa rindu Ya begitulah cinta Abadiju ini nggak bisa-bisakan dengan, uh, dengan ajal ya Walaupun satunya Dah meninggal Tapi dia tetap setia gitu ya Seakan-akan dia menganggap Bahwa dia masih hidup gitu ya Dan yang membuat saya itu Sangat-sangat ini cuy sangat-sangat sedih banget karena ini diangkat dari kisah nyata berarti kisah ini memang sebenarnya ada oh. mungkin ini dia cuy ya yang membuat teman-teman kita juga tersentuh gitu ya makanya karena mereka teman-teman kita bersedih sedihnya dibagi-bagi ke saya gitu. <laughs> Makanya dikirimkan link ini, cuy. <laughs> Tapi menarik, ya saya suka yang macam itu. Yang buat korang bersedih, kirimkan kepada saya. Jadi kita berbagi sedih juga. Yang membuat korang bahagia, kirimkan kepada saya. Nanti saya juga berbahagia pula. Yang buat korang takut, jangan kirimkan kepada saya. Saya juga takut. <laughs> Oke cuy mungkin itu aja cuy ya Dan terima kasih banyak buat korang yang mengirimkan saya selalu video-video Walaupun uh, tidak semua video korang saya rie Karena saya membatasi channel saya cuy Karena saya takut banget sekarang kena teguran dari youtube Sebab inilah mata pencarian saya Inilah cara saya untuk menghidupi keluarga Dan saya harap korang bisa mengertilah cuy ya Terima kasih banyak buat kurang sekali lagi dan mungkin saatnya saya pamit undur diri. Kalau orang suka dengan video ini silahkan di like, kalau nggak suka dislike aja. Kalau memang video ini bisa menghibur atau membuat orang senang bisa di share ke sosial media yang kalian punya dan kita akan ketemu di video selanjutnya saya di Thank you next, thank you next, thank you next, bye.